Alamat jenis paritas bulan okulasi tanggal oke okay, ini 2018 jadi ini bibit sudah berumur 2 tahun ini dari perkembangan vegetatif dengan okulasi kita harapkan tumbuhnya lebih cepat Buah yang dihasilkan juga Lebih manis karena Populasi biasanya Dari uh, Spesies atau dari induk yang Yang Bagus Bismillahirrahmanirrahim Ini punya kita ini saya beli di, di bibit dari asosiasi Bank Penih Tani Indonesia di Jalan Raya Sipor. Ya. Dari cara varietas sudah sarjana memang sudah ada teruji kualitasnya. Ditanam di daerah mana nih Pak? Ditanam di daerah Curug. Jasinga lumayan satu setengah jam dari rumah saya di Bogor Bagus, semoga bagus. Semoga bagus dan berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan, bisa meresap air, bisa menghasilkan kejadian, bisa ya. mengaturkan udara yang sejuk. Ya, bisa bermanfaat ya Pak, bermanfaat. bagi alam ini. kita tengok kita rawat sehingga tanaman tumbuh dengan baju okay. pohon nangka pohon nangka eh, ini pohon nangka kalau bahasa Latinnya ini Arvoca prus integr. Dia hmm. ya, belum lagi lagi ya? Iya, itu Pak yang itu. Kita tanam lagi. Sebenarnya kalau tanam yang batik biasanya jam 7.08 Tapi karena kita hmm. jarak rumah jauh dan kita menanam Hompil lof pohon tadi Dan kita lihat dari tekstur tanah di bukit sudah terakar Tanah yang tempat untuk penanaman ini juga subur dari bibit yang sudah teruji dengan baik, insya Allah memberikan hasil yang baik.